Tiba koleksi roh tuh kamu tuh filosofi roh dari channel Belum sirah ya hanya tutorial simpel sirneh Waktu informo bayi tuh bocer konapa Onya satu raih tanya dokumen ah Nah poros jemplo ita halo itanya relator Iha office 2007 7 mei Ita tuh villa fali bayi office 2010 Nih halayar biru RB ruh mak Uh, atasnya kalian lihat kan, ma'af dah mutus ke kompanya toh hanya tutorial simple sih daneh, uh, permiru awat turba kau beliin sih lah, yane hau, <coughs> ihaune komputer dona hau, uh, hau install Microsoft Office 2007, ne, yane 2007, yane belun sira ada tutorialnya, yane Microsoft Office 2007 Oke, okay. hau nea, hau ne file lebe mau kau kriya, hau kriya, office 2007, nah kau ora itu hau hau tare, hau simpeng ya, mau document, belom cerai ya neh, hau uja kolegan ini relatoru, kolega sekolah adit, ni relatoru, makna, por ejemplo hau loke 2007, hau loke file 2007, office 2007, oke. Weleng cerita tariana yane file kriya iha office 2007 tujuh sudah orsida kondo tu file file bap office 2010 entonnyalah helai tir saya dah mau kita kriya iha <hesitation> office 2000 ini ya. ni halayar yar biru kara rabat malutia la tir es pasu kara bes es pasu nedo Nuel Antonio Ruiz Costa Suarez. kalau ini nih uh, ya relatorio. Tambah finalis nih ya halo nih relator halo Office 2007 Mau beli batu filafali ya rental ya Office 2010. Entah nia relator yang layar biru. nia nih ya. Mau khusus bahau entah tambah nih ahudi. tutorial simple sih nih. Pamaluk siaran be meker kasur problemang saneh bela kompanya honi tutorial simple si daneh ya halo office 2000 filafali office 2000 sepuluh o sir ni biru temane atau hata ne kelayan li tan barak tempo hamutu ita hau filafali aa ini bayi bai ha komputer, laptop ya uh, laptop ya han laptop hau install windows 10 yani office official eh loss windows disculpa ya laptopnya laptop ne hau install office 2010 uh, agora file ne takri of, uh, office 2010 entang itu kokotok tuh tu file laptop Ya, hawanya laptopnya kan, hawanya install, uh, office 2010 ini ya, reporter hari yang matang, TB sekali, oke, okay. nah, uh, nunggu no, subuh malu, share nama memang karek, sidak subscribe, hawanya kenal lidahnya uh, karek, kenal OTD channel, TKI ini karik. halo favor beliannya hembutan subscribe, nunggu hembutan notifikasi yang disuruh, nunggu ini mas, mas beli nama subscribe, hewang karik agar ada sini, obrol gak jadi itu wajar subscribe itu wajarnya share handy video itu nih belah halo halus konten ti atau perpadatan tutorial nebima krelasian ho itu aktif dari seluruh luar temaneh beberapa tempo mai dah mutuk hari toh aku tuh file file buku office dua ribu sepuluh nebima ke laptop hari itu tuh tu rasi komatang dia belum siraf hanya relat tutorial nebima ke halo office dua ribu tujuh belah tuh file Oke laptop na ya, install office 2010, então kita koko loke file-file laptop relatoro lebih yang start eh. A, tau loke file lebih maki simpan ya, hard auto-file laptop, bella, start, laptop 10. Bilang serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila serai, bila bila ini relatur istazulah iya spas spasulah ini ini maka kita lorong besi kita itu kita memonografi ke relator rumah maka kita bisa tukerin itu bagaimana ini rental iya ini komputer rental install dalam office 2010 di layar biru berwarna sana itu beli bulat ini beli nusin harinya ini hal yang sana saya nusirah itu kompleta kalau itu office 10 dalam para itu yang Hmm, relator kita nih monografi tuh ni, ni, kita bilang sih ya. office durum juga atau ini tuh bagaimana ya, di ya, hello office durum 10 ke belas karena karena di label harganya 100, kalo sih nanti suruh nih sama di sana melihat ini. ini layar ini, layar Belum tahu orangnya dalam ini ini. ini. kokoh para kita format Ayo itu file filosofin office 2010 ke 2013 ke 16 di 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Nah, langsung saya ke simpang format itu simpan formatu, atau nih itu tuh, baya, ofisial ukari, layar biru. Ini layar biru ini kondisi itu makni halayar biru ane mobil ke saya ane tetap pada air biru ane sanggup. Nah nih, kalau lokal ini tetap nih nafati halayar biru ane sana. tadi situ sana, Nih, layar biruannya nasional, ini nafasnya helai Nih Nah, beri Oke. Okay. kita hmm. tuh hotelnya ini, kita ray kita rai itu nih, ini format tuh, ini jatuh, file belum siram suruh problema tahu ini aku punya tutorial simple sih ini masih komplainnya karena satu rayatannya harus ini itu tuh file file buka ofisial lo karek layar maksudnya belum hal ini monografi ofis ini simpel tutorial atau karek ini tuh file filenya ofis dua tiga belas enam belas layar berwarna kita ta itu file nih file nya nih oke nih eh eh ini ini eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh ini Simpan kita terai dan dokumen itu simpan di dokumen itu sudah direformat tuh maka itu tuh file bu office selu karena semuanya hingga office dulu ia laptop lebih mukul office dulu sepuluh ini ya layar biru nih lah lah itu saya dan mau kita kiri office dulu nah ya nih nih belum siapa area asing nih nih nih ya apa los, maybe kondita simpan nanti format tuh nih halayannya semua hitu tuh ya office durimu 10 nih ya nih, hal itu lumuras, apalagi lorong basic kau nih tato, eh zaman monografi ya kak, relator rumah kita batu bawak nih halayar biro nih sana itu beli ulat nih, beli musirah, oke, nah barat tempo beli musirah haulur ini bah, nah apa yang dia kah bah, teknik tuh Inside teraitan di dokumen itu satu nih itu tuh bahwa ofisial karek nilai-nilai hal itu berulangnya sama hingga terharam mata. Karena mana? Nah, mana yang mak? How fresh itu bayi makanan yang lebih meru. Itu halu ya ofis dua ribu tujuh karek karek kita tuh save kasimpan. For example, jene, mau klik ya butang ofisialnya, klik jene, kemudian mau hilir save as ini sefas nih menghiliran tapi kita simpang ho manerah dah word document nih mak kalau tuh office dua ribu tujuh dua ribu kita halayar dua ribu tujuh kita simpang ho office dua kita simpang ho nih maka file office dua isi halayar biru kita mane rena memo itu ujar horineta a uh, batu filofalia of office 2010 ke 2013 ke 16 di label halair berone makanne sane kita mai klik ya, save a kita hili dan eh kita hili gane kono itahili war 97 2003 dokumen maka uni file memo ko create ia office 2007 ko batu filofalia office 2000 sepuluh ke tiga belas ke enam belas ini silabelah layar biru tambah dene oh halo friona neh rangkap tambah neh menghili dene oke okay, menghili dene kita bela menghili apa mana yang harusnya dia sila mus kita safe a si kita mau nyata mati kita menghili dene mus ah confirm neh bela cerah kita bela menghili apa mana yang harusnya mus bela <hesitation> kita bele hilyane, nemos bele, selai mos hilyane semohim Oke, okay, hal simpan, hal simpan memarang edit, e okay. edit, oke, edit neparosir ya, hal tuh filofel bawosi dorong sepuluh kali belong sirabel harai. Apakah tebes salah, kita hal boso kita bocor bel harai rasi komatang. Taman e, hal busu babilong sirane belong tidak subscribe Ham Channel Lita Nekar, kalo fakor balehane yang subscribe, no haneho musim tangan notifikasi sore atau menih, ahh, labahe letar deh karya upload tang video, kalo tutor elephone, kalo relasion how itabocer reaktif dan slow slow, ahh, apa film seru nih be subscribe Ham Channel Lita Nekar, kaya kalo raya senobrigo debar, kita melihat how itabocer subscribe. A uh, kompanya video danai se rame video danai maksai for halo hukum -hal tenti hodi A uh, operasi tantuk turun lepe emak relation hoi tepuk cerne hati rada selorlor Oke, okay. belon serah wartempo wora hau mai telang komesa kant baihanai A uh, filenya haus si kita simpenya Nah, kita simpenya hau hau hau Oke okay, kita mai langsung main save kita klik save oke okay. teman yang hilangnya format oleh Sambal harusnya untuk bawa V2013 uh, ke-2010 ke-2016 kini selebih lah layar berwarna semuanya pemerintahin Oke ini cerita real save nah ini ini pilih continue thread. oke okay. okay. sudah. Nene be clear itu. Oke. Kita beli Coco House. Loh, lihat Office berumur 10 GB mungkin kita umpannya file falih ya tahu ah komputer orang batu irono formatu dekok karya file falih tapi ada laptop nah atau file falih mah laptop kopena bahar ris satu file falih mah memang mem lho office door itu tarai apakah ini salah ya biru kah hmm bayona ora oh sorry kananya start eh oke ok kemudian tuh saya okay. mau okay. simpan, misalnya simpan ya ya ya belum cerah, ide sidap simpang sidap tuh ini formatnya Oke, okay. nah, kalau kita lihat lagi dah, masih simpanan bahwa format. Oke, okay, kita ne, Belum siaran, nih? Tambahau, wahai haus simpan ona ho, haus ho format itu waktu file Office 2010 mas masih yang oh itu belum ini Nah, ini layar di nih, ya, telah layar biru nih, nah, ini yang telah, ini yang lain, nah, ini yang lain, nah, ini yang lain, kita bercerak resolve tutorial sih, dan lebih subscribe channel ini, dan subscribe untuk dan tutorial pun lebih dari jaga boleh di suporta, Relasional oke, para beliau dari tahu, simpanlah telur, biar itu nih relator nostalgia, lolosnya di spasi, Simpan materi tidak nema No, tidak na simpang tire mungkin kalau belum kita mau cara tinggal tamu tutorial ini kita halorasi tukacara nah, kita buat cara ini ini jadi kita buat komputer orang kita install Office 2010, yang kita simpan kita buat simpan, mana kita buat ini, Save as, ini kita buat ceritin file name, oh, Save as type, nih tipe, nih, cerkili tipe ini tipe, apa tinggalan esan Kalau itu Office 2010 kalau ribu hira-hiranan ya, saya dokumen maka on file waktu itu ini adalah oke office chef ini lebih simpel ini bisa karena beli komentar mau kritik rumah musik musihah koruna komentar sport subscribe baru menaik beli halo konten teori konti untuk Thank you.